Malam Senin waktunya asupan horor Tapi seperti yang selalu gue bilang ya Konten boleh horor tapi muka jangan Itulah kenapa gue selalu percayakan perawatan kulit muka gue Dengan rangkaian produk dan Scarlett Nah kemarin-kemarin gue udah rekomendasiin Hampir semua produknya Scarlett ya tapi ada satu nih yang gue baru sempat nyobain Karena ini nih barangnya laku banget Yes, segitu larisnya di marketplace Namanya Herbalism Makward Mask Dan Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Nah sesuai namanya ya Masker ini yang bermanfaat banget Buat menjaga kesehatan kulit wajah kalian Yang Herbalism Makward Mask ini Cocok untuk kulit normal dan berminyak Kalau kulit kalian berjerawat pun Aman banget pakai masker ini Apalagi bisa juga buat ngecilin pori-pori kulit Di dalamnya ada Makward ekstrak Yang bisa menghidrasi dan menenangkan kulit vitamin C yang bisa melawan radikal bebas, niacinamide yang bisa mengurangi peradangan, bambu charcoal yang bisa menyerap minyak berlebih, green tea powder, alantoin, dan masih banyak lagi. Sedangkan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini, sesuai namanya ya, masker ini cocok untuk kulit kalian yang normal dan kering, karena masker ini nggak bakal bikin kulit kalian terasa kering, tapi justru menghidrasi kulit kalian. Di dalamnya ada kandungan Seven berries extract yang luar unik banget. Selain itu juga ada ginseng ekstrak, centella asiatica ekstrak, grape water, rose water, dan masih banyak lagi. Nah uniknya, kalau kulit kalian normal kayak gue, pakai dua masker ini tuh bisa langsung digabung guys. Jadi abis cuci muka sampai bersih pakai facial wash-nya, gue pakai yang herbalism macward mask dulu. Tapi untuk masker yang ini cuma dipakai di bagian T-zone aja ya guys. Bagian jidat dan hidung. Karena biasanya bagian itu yang cenderung berminyak. Sedangkan untuk Seriously setting and Hydrating Gel Mask ini bisa dipakai di bagian samping hidung sampai ke pipi. Karena daerah itu cenderung kering kulitnya. Sumpah baunya enak banget dan pas baru kena ke kulit aja, langsung adem dan bikin makin rileks Tapi itu nggak perlu ditunggu sampai kering ya, cukup 10-15 menit aja, udah bisa kalian bilas deh. Terus jangan lupa buat lanjutin pakai rangkaian produk skaret lainnya biar perawatan kulit kalian makin maksimal. As always, semua produk skylight udah halal dan non-animal tested dan harganya all item cuma 75ribu aja So langsung aja buruan kepoin tokonya nya linknya ada di bawah hutan. Video yang pertama kali kita bahas hari ini kualitas gambarnya kurang bagus karena video ini diambil tahun 2009 dan juga direkam di dalam hutan yang pencahayaannya cukup gelap So ada sekelompok orang yang lagi main ke hutan buat refreshing dan jalan-jalan tapi tiba-tiba salah satu teman yang bawa kamera ini notice kalau ada sesuatu yang nongol di belakang mereka. Perhatikan baik-baik. What the hell is that? Behind you. I'm being serious, there was something out there. There was. I'm oh, not, there was someone there. Ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul dari balik pohon, dan seketika pas cowok ini nanya itu apa yang ada di belakang lo pada, sosok itu seolah langsung buru-buru ngumpet di balik pohon, dan otomatis teman-temannya ini nggak ngelihat apa-apa. Jadi mereka bingung maksud temannya ini apaan. Tapi nggak lama kemudian, bayangan itu tiba-tiba muncul lagi dan keluar dari sisi batang yang satunya, dan mendekat ke arah mereka. Otomatis mereka semua langsung teriak, panik dan kabur ketakutan keluar dari hutan itu. Beruntungnya, kata orang yang upload video ini ke YouTube, mereka semua yang ada di video itu baik-baik aja dan selamat. Dan sama sekali nggak ada yang terluka. Tapi, sampai sekarang pun, belasan tahun kemudian, mereka semua masih nggak tahu sosok bayangan hitam yang muncul di video mereka itu sosok apaan. Meskipun kondisi hutan itu gelap, orang-orang yang ada di video ini masih kelihatan cukup jelas. Tapi, sosok yang tadi itu. Kalau gua zoom dan gua terangin, Sosoknya itu cuma kelihatan warna hitam doang dan sama sekali nggak ada detail apapun. Simple. So, video ini direkam oleh seorang cowok yang lagi eksplor sendirian ke sebuah terowongan bekas perang dunia kedua. Terowongan itu sudah tidak pernah difungsikan lagi dan dibiarkan terbengkalai gitu aja selama puluhan tahun. Walaupun konstruksinya itu masih bagus banget. Doi datang ke situ dan masuk ke sebuah ruangan dan rekam pakai kameranya. Tapi Doi itu ngerasa sama sekali nggak ada yang aneh. Terus Doi pulang dan edit videonya seperti biasa. Tapi di momen ini Doi justru baru sadar kalau ada sesuatu yang gak sengaja terekam di videonya. Now watch. Now See? Ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang terekam melintas cepet banget di ujung lorong. Orang ini sama sekali gak sadar pas Doi lagi berada di lokasi. Tapi baru sadar pas Doi ngecek lagi rekaman videonya. Kalau gua zoom dan gua amatin, Sosoknya itu mirip kayak seseorang yang bawa ransel So banyak yang percaya Kalau sosok yang tadi Itu adalah sosok arwah dari seorang tentara Yang mungkin tewas pada saat perang dunia kedua di masa lalu Dan dipercaya sosok itu Masih menghantui terowongan itu Sampai sekarang Lewat nah. Seorang urban explorer dari Explosion Unknown Coba buat masuk ke sebuah basement gedung yang udah kosong dan terbengkalai Disitu dok itu masuk bareng temennya Dan gak lama setelah mereka masuk Tiba-tiba ada sesuatu yang gak sengaja kerekam di videonya This is your name Leroy Dude, I just heard something from like another room I heard something back that way Dude, you hear it talk? Here a man's voice. Somebody caught us here. what was that? Cukup sulit buat ngeliat penampakan di video yang tadi ya. Bahkan YouTuber ini dan temennya juga sama sekali nggak sadar sama penampakan itu. Tapi kalau gua zoom dan gua terangin videonya, kelihatan cukup jelas ada sebuah bayangan berwarna hitam yang lewat di kejauhan persis pas YouTuber ini mau nge-paning kameranya. Dua orang youtuber ini juga sama sekali nggak sadar pas ada di lokasi, dan baru sadar pas mereka lihat-lihat lagi rekaman video malam itu. Sobre. So, yang berikutnya ini bukan sebuah video, guys, tapi sebuah foto. Jadi, ada dua orang remaja yang iseng ngelakuin eksperimen buat datang ke sebuah taman yang katanya angker di malam hari. Jadi, mereka berdua itu memang datang ke situ mau ngebuktiin tentang cerita yang beredar di warga sekitar situ. Kalau taman itu angker, mereka foto-foto di situ tuh banyak banget, tapi mereka sama sekali nggak ngerasa kalau ada yang aneh sampai mereka pulang dan lihat lagi hasil fotonya di komputer. Dan pas mereka coba buat naikin exposure-nya, ternyata ada sesuatu yang ikut terjepret di salah satu foto mereka. Awalnya foto itu gelap banget dan sama sekali tidak kelihatan apapun. Karena emang foto itu diambil dini hari, tapi pas mereka coba buat terangin, ternyata gak jauh dari tempat mereka berdiri, persis pas ngambil foto itu. Di depan mereka ada sebuah sosok berwarna hitam yang terfoto jelas banget. Sosok itu kelihatan kayak orang dewasa yang badannya agak ngebungkuk. Mereka juga bingung, ya, sosok itu datang dari mana? Karena selama mereka semalaman berada di taman itu, mereka sama sekali gak ketemu satu orang pun. Di taman itu sama sekali nggak ada orang lain selain mereka. Apalagi, sosok itu cuma berada berapa meter aja dari kamera mereka. Taman bermain. Dua orang go santer dari channel The Sound Cakes, coba buat bikin konten ke sebuah taman bermain yang udah terbengkalai. Dua orang ini datang dan coba buat komunikasi sama sosok anak kecil yang katanya dipercaya menghuni taman bermain yang udah terbengkalai itu. Tapi, pas mereka berdua ini lagi fokus ngobrol tanpa mereka sadari ada sesuatu yang terekam jelas di videonya perhatikan baik-baik to as much or as as you would like Do you like it here at Lake Buat video yang terakhir ini, gua pengen ngetes lagi kejelian mata dari viewers gua. So, kira-kira nih kalian bisa notice nggak di video yang tadi penampakannya yang mana? Karena kalau kalian gak fokus, gua jamin bakalan cukup sulit buat ngeliat penampakan di video yang tadi. Dan buat kalian semua yang mungkin udah notice dan udah tahu penampakannya yang mana, mungkin bisa bantu share di komen di bawah buat bantuin teman-teman yang lain yang mungkin masih kesusahan buat nemuin penampakan di video yang tadi.